Waspadai Swiss franc, yen masih bearish. Secara umum, bias harian pergerakan Swiss franc, yen terlihat masih berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga Swiss franc yen terus bergerak ke atas dan menembus level 124.066 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 124.472. Sekian analisa forex untuk tanggal 12 November tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212